Aduh hai, aduh asiknya jika ketemu slot yang lagi gacor Ting Ting ding ding, anjay jelek juga suara aku guys <laughs> <laughs> Seperti biasa, guys, kita akan bermain barbar -bar pada hari ini, ya guys. Ya, welcome back sebelumnya. Semoga hari ini barbar -bar kita berhasil mendapatkannya, ya guys. Ya, gak usah jackpot besar lah yang penting profit aja dulu. Oke, cuy, gak perlu lama-lama. Mari kita trot-trot, guys, mantap jiwa.